Oke guys, jumpa lagi bersama saya di channel Cafe G. Hari ini kita mau mam, guys. kita mau mam keren kering kayak makanan ikan sama curian. <gifat> Siap guys ya? Ada juga cabaijo, mantap pokoknya. Iya yeah guys makanannya yang sangat mantap dan fantastis ayamnya kering oh, nasi ada dan daun singkum sederhana yang penting ada aja ya guys ya siap kita meluncur dan gas mari kita coba dari sayap ayamnya dulu ya sama, sama sama dengan cabai hijau jos hmm oh. Cabainya <coughs> yang bikin nafsu, nih, guys. Hmm. <laughs> Kenyalan tuh le, le, baik, hmm. hmm Nah, menerang itu, kisah, itu Itu Itu itu itu itu itu Sendok, sendok Sendok itu kita ya Ambil kursi, duduk di kursi. Ambil kursi, ini kursi. Yes. Eh, tidak boleh main itu. Ini kursi. kursi. Bukan itu kursi, hmm. ambil olehnya ambil buku itu. Amir. Oke, okay guys. Terima kasih. Selamat menonton. Semoga terhibur. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you, guys.